Откуда родом? Родом откуда? Громче! Подразделение! halal family. Beredar video memperlihatkan kondisi para tentara Rusia yang berhasil ditahan pasukan Ukraina. Video tersebut diunggah akun Instagram @infocomando2official Minggu tanggal 27 Februari tahun 2002. Dalam beberapa slide dalam video pertama nampak seorang tentara pasrah saat diperiksa pasukan Ukraina. Ia juga diberi rokok dan langsung menghisapnya. Bahkan ada pula yang diberikan pertanyaan alasan untuk menyerang Ukraina. Namun saat diintrogasi mayoritas tidak tahu untuk apa mereka menyerang Ukraina. Yang mereka tahu hanyalah menjalankan perintah. Dalam hukum perang memperlakukan tawanan perang dengan baik adalah keharusan karena prajurit yang tidak berdaya sama sekali tidak akan mampu melakukan perlawanan. <tuk> Tulis keterangan unggahan. В городе Воронеж на 12, были перемещены к Курзе, к Курзе, заходить на Украину, сказали, что мы на Куликов Игоревич. Подразделение! Там. Город! Командир. Город! Командир. город. Командир. Часть! 41-659. Зачем пришел? В смысле, я не знаю. Какую нахуй Россию, блядь?